Dengan izin yang terbitkan, bayangkan menerbitkan izin. Hanya untuk supaya perusahaan mendapatkan izin lokasi. Ada kawasan hutan menjadi hutan lindung. Rakyat disusahkan hanya untuk kepentingan perusahaan. Jadi saya minta KPK turun tangan atas izin bupati ini. KPK harus turun tangan. Kapolda harus turun tangan. Kapolri harus turun tangan. Kalau memang anda-anda ini sebagai abdi negara.